Ini nah. dia biasa. Ini. Dia ni ni ni ni. Kum kum kum. Zoom zoom zoom. Ui. Fuck you guys. 8 kilo. Duduk. Oh, ni ah. <laughs> Kalau korang nak mancing, kau orang kena bayar gitu orang. Tapi tempat ni tak boleh bagi tahu lah. Tapi korang dengar ah, ada masjid dekat. Tapi kan tu ada nyamuk kat belakang. Oh, gila sial. Toman bermain-main di tepi-tepi. Oh. Bila boleh, aku dah panas dah penang ni tu? buah buah kau buah kau tuara kalau dia hijau baiklah. lah ni bang, saya kau naik nakal buah ni ni kita bang bang, kau tahu sebab apa ni naik-naik ius Membagi mak, ikan makan spaghetti di lokasi sudah siap. Tengok spaghetti. Kerapu. Ya, kita tengok. Woah. Oh. Banyak oh shoot. Nampaknya ikan ber -ber berburu. Uh. Katik oh, sekap. Buang tengah tu. Bu uh, makan. Nampaknya ikan-ikan di sini Kelaparan Kelaparan Kelaparan laparan, ke laparan. Wow. Wow. Toki kamu kelaparan. 국민 <laughs>